bagi sahabat untuk cara menonaktifkan uh, penmas teriapi infinix untuk langkah yang pertama kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu ya guys ya nah jika sudah masuk kemudian di sini kita scroll ke bawah teman-teman dan di sini kamu masuk ke manajemen aplikasi ya guys ya kemudian jika sudah masuk kita masuk lagi ke setelan apl atau setelan aplikasi guys Nah, kemudian di sini kita cari aplikasi Pound Masternya ya guys ya. Kita cari sambil scroll-scroll yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys ya. Nah, ini dia sahabat aplikasi Pound Masternya. Kita masuk guys. Nah, jika sudah masuk ke uh, Phone Master ya guys ya. Kemudian di sini langkah pertama uh, kita tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas ya guys ya. Kemudian di sini kita copot pemasangan pembaharuan Kita klik, kemudian di sini kita klik Oke aja, ya guys ya. Menginstall Phone Master. Nah, untuk langkah yang kedua kita pergi ke Izin Aplikasi. Yang ini ya, guys ya. Kita masuk ke Izin. Nah, di sini uh, di kita klik yang penyimpanan ya, guys ya. Kemudian di sini kita klik Tolak. Kemudian kita kembali, dan kita kembali lagi. Dan di sini kita masuk ke penyimpanan dan search, kemudian kita hapus penyimpanannya, ya sahabat. Ya, Kemudian di sini kita klik "Oke" okay aja, guys. Kita kembali, dan kita tekan tombol home, ya guys. Ya, kemudian kita close semuanya, guys. Set Nah, sahabat, jika sudah di-setting seperti itu, maka secara otomatis font master di HP Infinix kamu sudah nonaktif, ya guys. Ya, jadi jika sudah di-setting seperti itu, kamu jangan buka lagi aplikasi font masternya, ya guys. Ya, dia kamu membuka lagi font masternya, maka secara otomatis dia akan aktif lagi, guys. Namun, jika kamu tidak ingin mengaktifkan lagi, kamu jangan buka aplikasi font masternya lagi, ya guys. Ya, jika... Uh aplikasinya aktif lagi, kamu bisa menggunakan tutorial yang saya berikan tadi ya guys ya, kamu uh, uninstall pembaruan, terus disitu ada hapus data dan search dan uh, untuk izin aplikasinya, ditolak semua ya guys ya